Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Fajr Official 2022 yang akan selalu menemani Anda dimanapun Anda berada Kemarin kita sudah membahas tentang Bapak Syafuddin Ibrahim yang sempat viral hari-hari ini Karena beliau uh, berminat untuk mengajukan ke Menteri Agama untuk menghapuskan 300 ayat Al-Quran dan juga dia juga mengajukan bahwasanya kurikulum di madrasah bahkan pesantren harus dihapuskan bahkan direvisi karena kebanyakan mengandung unsur-unsur radikalisme bahkan terorisme. Ini yang menjadi polemik di zaman sekarang. Banyaknya orang-orang yang ketika berbicara tapi tidak terarah. Nah, maka kita akan saksikan nih ketika Bapak ini, beliau ini Saifuddin Ibrahim memberikan bantahan kepada Bapak Mahfud MD bahkan Beliau siap mati demi membela kebaikan. Padahal itu adalah hal yang salah. Bahkan, kalau dalam Islam disebut dengan kata kafir, yaitu kafir, ketutup hatinya. Kita lihat video ini selanjutnya. Uh, tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa... Permintaan saya kepada menteri agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada menak. Ya. Kenapa menteri MD Mahfud MD yang menjawab, "Yang saya minta itu menteri agama, terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak." Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama, menistakan agama siapa. Saya hanya meminta, lihat video tadi bahwasanya beliau ini membantah pernyataan Mahfud MD bahwasanya beliau ini bukan meminta kepada bukan kepada Menko tapi dia menteri minta kepada Menteri Agama nah maka dia bilang kepada Mahfud MD bahwasanya jika yang jawab persoalan ini itu adalah Menko itu terlalu tinggi seharusnya yang jawab persoalan ini itu adalah Menteri Agama dia membantah seperti itu kita lihat selanjutnya bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini ta agama hukumannya enam tahun. Jangankan enam tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati, saya sanggup menjalaninya. Asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas, untuk membela gereja agar Kristen disebarkan, ditonton oleh orang di TV. Sama dengan Islam ditonton orang di TV, Hindu ditonton oleh orang di TV. Nggak pantas, Pak Mahfud. Nggak pantas cara Bapak menjawab saya. Tadi kita lihat bahwasanya di sebelum tadi itu dia bilang, Pak Mahfud ini tidak pantas menjawab pertanyaan saya. Bahkan jikalau jika, pun saya di penjara enam tahun itu nggak masalah. Apalagi sampai dihukum mati karena penisaan agama Saya siap karena saya membela kaum minoritas Dia bilang gitu Padahal dalam Islam jika seseorang melakukan seperti ini nih murtad seperti ini maka ya hukumnya mati Pernah ada seseorang di Perancis Ketika itu membuat karikatur tentang menghina Nabi Muhammad SAW Ketika itu yang angkat bicara adalah Ramzan Kadirov Yaitu Presiden Ceznya Ketika beliau menjawab Dia bilang apa? Hukum wajib mati bagi orang yang menghina atau merisakan agama. Bahkan kalau kalau bisa bawa aja kepalanya ke sini. Atau dipenggal sekalian kepalanya. Dan seperti itu. Kita akan lihat video selanjutnya. Dan ngomong tentang penista agama justru muslim sendiri. Yang banyak menistakan agama Islam. Termasuk adik Armando itu. Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara saya sudah bangga dengan bapak, tetapi begitu bapak mengomentari tentang saya haleluya deremak sampean lu sampean bagaimana kok bisa begitu sampean saya ingat bapak dulu ada anak madura yang libur di Jakarta kemudian dirampok di Bekasi kemudian anak itu melawan dan perampoknya itu mati Bapak bilang itu kan membela diri oke membela diri tapi dia sudah mematikan orang tetap dapat hukum Pak walaupun bela diri eh anak itu dibebasin gara-gara mulut Bapak ini beliau pun malah menarik ulur berbagai aib-aib yang dimiliki oleh Mahfud MD ketika dulu Mahfud MD pernah bilang bahwasanya agama adalah candu atau musuh negara bahkan beliau juga menguak bahwasanya dulu Mahfud MD pernah membebaskan orang yang bersalah di Madura karena membunuh seseorang bahkan pernah juga Pak Mahfud MD ini apa ya tidak uh, malah menangkap orang-orang yang meristahkan agama bahwasanya yang merisakan agama itu orang Islam sendiri tadi yang dicontohkan seperti Ade Armando tadi ini nah ini dia satu dosen di Jakarta yang tadi sempat dibilang oleh Bapak Sifatun Ibrahim dia juga pernah meristahkan agama lah ini tadi beliau juga mengungkap aib-aib yang dimiliki oleh Bapak uh, Md jadi beliau apa yang namanya ketika ada orang mau melawan dia menggunakan argumen dengan lawan yang sama jadi sering adu, adu argumen, sama-sama memberikan kesalahan, ya seperti itu. Kita akan lihat selanjutnya. Saya nggak tahu umur kita berapa, tapi yang jelas bapak lebih senior. Tapi bapak tidak memiliki hak sedikitpun untuk menjawab omongan saya. Saya berikan kesempatan kepada Menteri Agama Gus Yakut, Gus Yakut yang menjawab bukan bapak. Karena terlalu tinggi yang menjawabnya Tetapi begitu Bapak menjawab Bapak turun Derajat Bapak Sebagai nasionalis Sebagai pendukung Jokowi Saya pendukung Jokowi Saya pendukung NKRI kecanggihan sekarang ini Penelitian yang saya lakukan Tidak bisa dilawan oleh siapapun Apalagi oleh Pak Mahfud MD Berani carok dengan saya, ayo kita carok mati-matilah, aleluya. atau kita main catur, berdua main catur. siapa yang kalah lompat ke jurang, berani? nggak ada urusannya Pak Mahfud. tadi dia bilang bahkan dia sempat mengancam kalau bisa carok atau bacok-bacokan, oh silakan bacok-bacokan. bahkan diajak main catur, jika kalah lompat dari tebing atau jurang. ini Pernyataan yang sangat mengerikan dan menjadi propaganda terpecah belahnya umat di Indonesia. Mata sebagai umatnya ini harus bisa memilah-milah berita atau media sosial agar kita gak, tidak terpengaruh oleh banyaknya berita-berita seperti ini. Nah, terus saya, saya juga mau mengingatkan, kita terbaru juga orang ini atau Mbak pendita yang di Bremi sedang dicari. Bahkan polisi lagi ber uh, bersama FBI untuk mencari dan menangkap Bapak Syafitin Ibrahim yang diduga sekarang sedang berada di Amerika Serikat kita di video tadi ini bukan di Sulawesi tapi di Amerika Serikat jadi beliau ini dalam masa pengejaran oleh polisi dan FBI bayangkan jadi yang diambil dari ibroh ini kita harus sebagai umat di Indonesia ini yang beridolkan Pancasila apalagi yang terutama bagi para muslim lisanmu adalah harimau -mu. kita harus bisa menjaga lisan kita agar tidak saling dapat memecahkan umat diantara kita. Oke, okay. Kita nanti di selanjutnya, kita akan bahas tentang berbagai hal. Mungkin nggak akan saya kasih tahu terlebih dahulu, nanti daripada curiga, maka jangan lupa saksikan Fajar Channel Official 2022 yang selalu menemani Anda, dimana pun Anda berada. Dadah!